Lagi nyari aplikasi penghasil saldo dana yang legit, tapi malah dapet yang scam. Tenang bro, di video kali ini saya akan mereview aplikasi penghasil saldo dana yang 100% legit dan terbukti membayar, setelah yang berikut ini. Oke cuanus, sekarang kita sudah ada di dalam aplikasi penghasil saldo dana tercepat tanpa deposit 2021 yang akan kita review yaitu aplikasi like it. Sangat mirip dengan tiktok bukan? Kayaknya emang plagiat sih bro, tapi nggak apa-apalah plagiat juga. Yang penting menghasilkan saldo dana gratis. Dan buat kalian para cuaners yang nanti mau download aplikasi penghasil saldo dana like it ini, bisa langsung cek link downloadnya sudah saya simpan di deskripsi video. Oke bro, sekarang saya akan jelaskan cara main aplikasi penghasil saldo dana like it ini. Jadi intinya di aplikasi ini, dengan menonton video-video yang bisa kita lihat dan scroll di bagian beranda, kita bisa mendapatkan poin mas bro. Selain dengan scroll-scroll video, kita juga bisa mendapatkan poin melalui menu tasks atau tugas. Dan untuk mengklaim hadiah poin dari hasil scroll-scroll kita, caranya nanti teman-teman tinggal klik di tasks yang ada di sini, seperti tonton video bonus dan tonton lebih banyak. Dapatkan lebih banyak. Dan kita juga bisa melakukan absen harian untuk menambah pundi-pundi pendapatan poin kita. Kemudian, kita juga bisa mengundang teman untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi. Caranya, tinggal klik menu "Undang Temannya" di sini, maka kita bisa langsung menyalin atau membagikan link referral dan kode referral. Perundang temannya berapa, nggak? Untuk totalnya sendiri, di sini adalah rp rupiah dari satu orang, bro. Gigit nggak? Gigit lah, Mas Angga. Tapi ada step by stepnya bro, dari pertama teman masukin kode undangan, kita dapat 500 rupiah, teman menonton video selama 2 menit, kita dapat 800 rupiah, dan seterusnya. Nah, nanti total poin yang kita dapatkan bisa dilihat di sini mas bro, beserta hasil konversi ke saldo atau rupiahnya juga. Oke, sekarang kita tinggal saya jelaskan bagaimana cara menarik poin atau saldo kita ini ke dana dan gopay gratis. Langsung saja kita klik menu tukar. Nah, di sini kita tinggal memilih menu mau redem via saldo dana gratis atau saldo gopay gratis, dan kita juga bisa memilih nominal redemnya karena ada kesempatan redem dengan nominal kecil untuk pengguna baru via saldo dana gratis. Saya akan langsung coba redem, bro, dan tip juga supaya poin teman-teman langsung cukup buat redem pertama. Kalian bisa mengerjakan semua misi yang ada di menu tasks saat pertama kali daftar oke bro langsung saja kita klik tukar oke teman-teman langsung aja sekarang kita klik tukar dan di sini saya akan mengaitkan akun dana terlebih dahulu nah setelah dimasukkan akun dana akun dana kita ya yang bertredem langsung kita klik uh, aku tahu yang ini tonton video sebelum menukarkan jadi kita harus menonton video iklan dulu untuk sebelum melakukan penarikan Oke kita akan tonton videonya saja Oke teman-teman nanti kalau iklannya udah selesai tinggal di close aja Nah di sini penarikannya uh, sudah berhasil ya Tadi saya narik uh, 400 rupiah Nah jadi penarikannya sudah berhasil teman-teman tinggal ditunggu aja sampai saldo dananya masuk Dan katanya tadi maksimal satu hari ya Oke kita lanjutkan ke videonya Oke mas bro, jadi itu dia cara nonton video TikTok menghasilkan uang melalui aplikasi penghasil saldo dana tercepat 2021 tanpa deposit yang mungkin bisa menambah uh, pengetahuan gratisan kalian. Terima kasih telah menonton video ini and see you in next video.